dan <tuk> ponika ana gandongdong putri darewi jangan ngraone ya betrau ponika ana gandongdong putri darewi gedraone nuturing yo dengan nama delapan mayamun luna mung mung putri dan udan puspita dewi dengan dinamai delapan namanya puspita dewi Bismillahirrahmanirrahim Ulun pernikah Anak kandung ulun Puskicah Dewi Kedua otak midi Dengan nama 8 mania Matungai Ulun pernikah Dewi Anak kandung ayah Dengan nama Ulun pernikah Ulun pernikah Puskicah Dewi Anak kandung ayah Kedua ulun Dengan nama para manyamo dunai dia ada dia ada dan pernikah tuan pula menikah tanda ulun putri dewi tamizi dengan nama lafaz manyamo dunai bismillahirrohmanirrohim terima nikah putri dewi anak kandung ayah ke dengan nama lafaz